Kabar-kabar baik nih seputar idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilan. Kegahaman pertama persahabat ya, kita awal dengan kabar yang sangat luar biasa membanggakan Masya Allah ini. Tentunya bukti bahwa Papa Bilar adalah orang baik. Papa Billar adalah imam yang baik untuk bunda Lesti kejuaraan Masya Allah. Melihat postingan ini persahabat, kita merasa terharu bahagia mudah-mudahan Papa Bilar. Selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan kita persahabat ya, unggahan ini diunggah atau di kembali oleh akun polis Leslar Ini tentu ini video lama persahabat ya, tetapi kita bangga dan semakin bahagia mengidolakan Lesti dan Bilal. Komentar pun banyak diberikan, salah satunya dari akun Dewi Anus Mengatakan di kolom komentar, kesayangan rakyat kunoha, tuh persahabatnya, kesayangan banget kan? Bapak Bilar, mudah-mudahan selalu banyak dukungan, doa. Selalu banyak support yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai ide kesayangan kita. Dan untuk kabar selanjutnya, persahabat masih diunggah bu Pol. bu Pol ini kemarin mengunggah sebuah kalimat persahabat ya, yang diposting. Siapa bilang fanbase Lancelar gak ada faedahnya? Noh, lihat postingan L2 Widod ID di sana. Para Lancelar lovers, Udin terlove love, Projek-projek atau project-project dari Lancelar lovers terpampang nyata. Terus, salah dapat banyak penghargaan, terutama penghargaan peduli. Dan satu lagi yang lagi berjalan projectnya yaitu lovers fan fanbase couple. Satu-satunya di Indonesia sedang berkolaborasi sama UNICEF, best gak tuh semangat kalau BTS Army jadi tanya mereka hebat semua skuy bisa kita cek Army berbuat hal yang positif dan persahabatnya kembali banyak sekali tentunya haters persahabat yang bilang bahwa fan fanbase Lesler gak ada faedahnya tuh. tentu dibuktikan oleh Bupol. Salah satu contohnya adalah fanbase yang luar biasa, L2W.id Ini fanbase yang sangat tentunya mencontohkan kebaikan, selalu berbuat baik Mudah-mudahan kita semua juga selalu menebar kebaikan Makin bangga menjadi bagian dari Leslar Longfors Dan kita lihat juga para sahabat, ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bupol Bupol sempat baca komen-komen netizen di akun gosip Tapi lupa SS, kalau kita ngabisin-ngabisin duit Plus kegiatan Anfa'eda. Seketika Bupol pengen jemrengin semua apa yang udah dilakuin sama Lesla Lovers Dan Bupol respek sih sama fanbase BTS Army Indonesia Yang lagi ada proyek bekerja sama dengan bangun budaya Indonesia Dan komunitas pejuang kesehatan mental itu keren parah semangat You Lesla Lovers bisa yuk kita membara dengan hal yang positif Masya Allah banget kan Tentunya kita makin bangga juga nih Menjadi bagian Leslar Lovers Mudah-mudahan kita tetap kompak Tetap solid mendukung yang terbaik Apapun itu buat Bunda Lesti dan Papa Bila Dan selanjutnya juga bersahabat Ada info penting untuk kita semua Jangan lupa untuk mendukung Leslar Di ECTV Music World 2022 kita buktikan kesalitan kita kembali untuk mendukung idola kesayangan. Mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan. Dan kita mampir juga ke unggahan selanjutnya. Masih bersahabat ya. Dengan komentar-komentar yang tidak baik. Selalu diberikan kepada Leslar. Kita lihat bersahabat unggahan Leslar Twins. Ini memposting sebuah kalimat. Ya ampun, lagi dan lagi, ada yang lamaran pada rame Yang lamaran siapa? Yang diinyinyir siapa? Ada yang nikahan, nikahan siapa? Yang dibully siapa? Ada yang hamil, hamil siapa? Yang difitnah siapa? Dan sekarang ada yang lahiran Lahiran siapa? Yang dihina siapa? Idola Aing emang best, selalu jadi peran utama dan terdepan Dan yang lebih parahnya, lagi anak bayi dibanding-bandingkan dan dihina Kalian yang sok paling benar dan sempurna Secara gak sadar kalian udah Memberikan ladang pahala Buat idola itu ya Ini kalimat Yang diposing oleh Lestart Twins Yang mana banyak sekali haters persahabat yang berkomentar Tidak baik saat untuk sekarang lagi rame banget ya lahiran anaknya atau Rel dan BBL dibanding-bandingkan Tuh persahabatnya ya sampai selar lovers nggak terima banget persahabatnya Dengan hinaan yang diberikan Tentu kita sebagai fans sejati Tentunya kita hirakan saja Mudah-mudahan tentu dengan hinaan menjadi kebaikan untuk kita semua Tetap support yang terbaik untuk idola kesayangan kita, jangan dengarkan ocehan-ocehan yang tidak bermanfaat dari orang-orang yang selalu julid bersahabat ya. Tetap optimis dengan satu tujuan kita semua, mendukung karya-karya idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan dan kabar lain selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Video informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.